Fabrizio Romano klaim Real Madrid telah perpanjang kontrak Vinicius Junior Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano memberi kabar gembira untuk para penggemar Real Madrid. Dia mengklaim Vinicius Junior telah memperpanjang kontraknya dengan Madrid. Menurut Romano, pemain asal Brasil itu mendapatkan kontrak baru hingga 30 Juni 2027. Kontrak jangka panjang itu menunjukkan betapa pentingnya Vinicius untuk Madrid. Vinicius Junior telah menandatangani kontrak baru. Hal itu dilakukan setelah kesepakatan lisan terungkap bulan lalu. Ungkap Romano dilansir dari Twitternya at Fabrizio Romano, Minggu 10 Juli 2022. Kontrak baru akan berlaku hingga 2027 seperti yang diinginkan Florentino Perez, cetus Romano. Sementara itu, Romano mengatakan Madrid sedang menunggu waktu yang pas untuk mengumumkan kontrak baru Vinicius. Padahal, para penggemar Los Blancos sangat menunggu pengumuman resmi kontrak baru Vinicius. Klub akan memutuskan waktu yang tepat untuk mengumumkannya, yang jelas sekarang sudah ditandatangani, ungkapnya. Selain itu, Madrid kabarnya menaikkan gaji Vincius. Pemain berusia 21 tahun itu akan mendapatkan gaji sebesar 4 juta euro atau sekitar 61 miliar rupiah. Sebatas informasi, Vinicius mencetak 22 gol dan 20 assist dalam 52 penampilan pada musim lalu. Dia pun membantu Madrid memenangkan gelar juara Liga Champions, Liga Spanyol, dan Piala Super Spanyol. Asensio segera tinggalkan Madrid, hal ini bikin Milan sulit menampungnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tutto Sport, Asensio tinggal selangkah lagi angkat kaki dari Las Blancos mengingat manajemen klub diperkirakan akan menyampaikan kepada agennya bahwa mereka tidak akan memberikan tawaran kontrak baru kepada sang pemain. Hal tersebut berakhir agennya bakal aktif mencari klub baru untuk winger 26 tahun tersebut dan ketertarikan Roseneri terhadapnya tampak jelas dengan sejumlah media santer mengaitkan keduanya selama beberapa bulan terakhir. Masalahnya bagi Milan adalah mereka tidak mampu membayar biaya transfernya yang kemungkinan besar berada di kisaran 25 juta euro atau 385 miliar rupiah. Dan gajinya saat ini bersama Madrid adalah 7 juta euro atau 107 miliar rupiah per musim, nominal yang terbilang jauh dari jangkauan raksasa Serie A. Pemain internasional Spanyol tersebut merupakan salah satu dari banyak nama yang dikaitkan dengan Waston Henry mengingat ia disebut-sebut bisa menambah kualitas dari pilihan di posisi trisula serangan tim bersama dengan bintang-bintang besar lain seperti Charles de Cattler dan Paulo Dybala. Kedati menjadi pemain yang diinginkan Milan, transfer Asensio ke San Siro saat ini agaknya sudah diwujudkan, terutama dengan kondisi finansial yang disebutkan sebelumnya. Kecuali jika ia bersedia menurunkan gajinya dan Los Blancos tak keberatan memberikan diskon. Rodrigo Ghos akan tekan kontrak baru dengan Real Madrid. Meski Rodrigo Goz belum terbilang menjadi pemain reguler di Real Madrid, dirinya tetap bisa sering memegang momen krusial kemenangan tim Asuhan Carlo Ancelotti seperti saat hadapi Manchester City dalam babak semifinal Liga Champions 2021-2022. Rodrigo yang masih berusia 21 tahun juga membuatnya dinilai akan mempunyai prospek masa depan baik bersama tim Ibu Kota Spanyol tersebut, mengingat performanya sebagai penyerang sayap terus alami peningkatan. Maka dari itu, dirinya pun sudah mengkonfirmasi tak mempunyai niatan untuk tinggalkan Santiago Bernabeu pada waktu dekat ini. Setelah pemain berpaspor, Brasil telah menegaskan akan menaikkan kontrak baru dalam jangka panjang. Sang penyerang tim nasional Brasil tersebut dikabarkan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028, berarti terikat dalam kontrak berdurasi enam tahun. Dia menjalani musim kompetisi 2021-2022 dengan gemilang, plus memainkan peranan penting dalam kesuksesan Real Madrid menjuarai Liga Champions dan La Liga di penghujung musim. Rodrigo berbicara kepada EBC bahwa dia akan menandatangani kontrak bersama Los Blancos yang diklaim olehnya selalu menjadi mimpinya. Ya, saya akan memperpanjang kontrak. Real Madrid adalah mimpi saya. Datang seorang penyerang saya berusia 21 tahun tersebut dipetik dari cuitan jurnalis Fabrizio Romano. Peserta asal Italia itu menambahkan bahwa kontrak itu akan berlaku hingga Juni 2028 diikuti dengan klausul rilis senilai 1 miliar euro. Rodrigo telah bermain 108 kali untuk Madrid sejak tiba dari Santos pada musim panas tahun 2019 ketika usianya masih 18 tahun. Sejak saat itu, dia telah mencetak 18 gol dan 21 assist Tinggalkan Real Madrid, Luka Jovic resmi jajal Serie A dengan gabung Fiorentina. Klub kuda hitam seri A, Fiorentina akhirnya resmi menggait bomber Luka Jovic. Kepastian merapatnya Jovic diumumkan La Viola pada Sabtu 9 Juli 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Lewat lama resmi mereka, Fiorentina menyatakan bahwa Jovic mendapatkan kontrak berdurasi dua musim atau hingga 30 Juni 2024 mendatang. Fiorentina tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk memboyong Jovic dari Real Madrid. Namun, La Viola menjanjikan bagi hasil 50% dari penjualan sang striker di masa depan. Jovic memang antusias dengan kepindahan ini. Bahkan striker internasional Serbia itu rela gajinya dipangkas secara signifikan. Selain itu, Real Madrid juga masih akan membantu membayar sebagian gaji Jovic dalam dua musim ke depan. Nama Jovic mulai berkibar di Eropa ketika ia menjalani masa peminjaman di klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt dari Benfica. Dua musim memperkuat Frankfurt, Jovic mencetak 36 gol dari 75 laga. Real Madrid pun kepincut dengan ketajaman yang ditunjukkan Jovic. Al-Real memboyongnya ke Santiago Bernabeu pada 2019 lalu dengan biaya sekitar 60 juta euro. Sayang, karir Jovic tak berkembang di Real Madrid. Ia pun dipinjamkan ke Frankfurt pada paruh kedua musim 2020-2021. Musim lalu ia menjadi bagian dari squad Real Madrid yang sukses menjuarai Supercopa de España, La Liga dan Liga Champions. Fiorentina serius menatap Serie A musim 2022-2023. Selain Jovic, Fiorentina juga merekrut kiper Atalanta yang musim lalu dipinjamkan ke Tottenham. Piero Gui, Golini. Sebelumnya, Fiorentina juga sudah meresmikan perekrutan gelandang Rolando Mandragora dari Juventus dengan biaya kurang lebih 8 juta euro. Luka Jovic menjadi penyerang paling mahal yang pernah dibeli Real Madrid, Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam hitungan karena ketika dibeli posisinya masih winger. Harga Jovic lebih mahal daripada Karim Benzema, yakni 35 juta euro.